yang mau jadi youtuber, yang suka make up, yang suka jalan-jalan kalian punya kesempatan lo gampang banget. Tinggal rajin upload aja. Ini yang suka udah mau tahu Resmi suaranya. dari belakang <lacht> sekarang aku nggak bawa tong sih, enak banget. Hari ini nggak libur, cuma izin. Hanya kencang. Mereka udah pada nungguin di itu kereta masuk. Saya tinggal nunggu aja, mereka olahnya. olahnya juga masih kosong karena ini kan bukan hari libur. Mereka nunggunya di luar, ini aku nunggu di sana. kalau hari biasa ya hari biasa jadi sepi kan beda beda banget hari biasa sama kalau kita ini hari libur kalau nggak bawa ini lumayan ya Oke. Sudah nyampe. Nah, aku mau bawa ini daerah sana. Mana ya? nyampe eh Tadi sekalian bikin konten <laughs> Apa, kabar? Apa kabar? Ya Allah dingin banget tanganmu. Iya, dari tadi di luar oh, ini. Eh. Ayo udah bertemu mereka jadi kita mengambil dapat bareng. ini ya, udah udah nyampe nih? bukan kita lagi di taksi biar cepet. bikin TikTok aja katanya, aja, <laughs> bikin TikTok nanti bareng-bareng suku mereka. Aja, kayaknya sih nanti bikin TikTok bareng-bareng kayaknya ya mungkin. Well oh guys, jangan lupa eh, subscribe, kan, like, comment, and share. Misalnya, misalnya balik kayaknya, balik nggak sih aku pakai masker ini? Nanti <laughs> di jalan. Udah jelek lagi minyak, kakak nggak Udah tau Udah bedak sih Yang mau jadi youtuber yang suka make up Yang suka jalan-jalan kalian punya kesempatan lo gampang banget Tinggal rajin upload aja Ini yang suka make up Tutorialnya Dan si Mbak Dian Yang suka goyang-goyang Cira-tira atau Egois pada kumpul, ya. Maksudnya, pada kumpul, aku akses. Biasa, ada sebelum Kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu, like, comment, and share di media sosial. Kalian hanya di channel YouTube Fitri Helen Vlogger. Keren, yeah, <laughs> di situ Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! iya bareng Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! emang deket tempatnya? Oh enggak, aku dari Ruko. Aku daan. Ini Pancau. Oh, Sice ya, ya. lumayan. Iya ya, pokoknya kita ketemu di Taipei. Halo. Halo halo, selamat semuanya tamat. Ya? Eh, tahu, situ apa, -apa, apa, apa sih? Oh, Tadi juga udah telepon akunya Halo guys. Oke kita lanjut lagi seperti kemarin aku pernah bikin video kesini sendiri dan sekarang lagi rame-rame sama Mereka Ini Goldstar Ya ini Goldstar itu pengiriman barang uang ke Indonesia ya Halo semuanya kalian ada yang mau tahu kan kayak apa gitu soalnya aku belum sempet diupload ya untuk kemarin waktu pas bikin video tuh belum sempet ngupload nah, waktunya juga gak disempat. halo, halo. halo. Yang jaga juga bukan orang Indonesia. Iya, orang ya, wow. <laughs> Pernah belanya di sini tuh boleh boleh kalau mau rame Yang pengen tahu harga-harganya. Oke, guys, jadi ini tokonya posisinya ada di Songsan Gold Star ya, Gold Star Always Victor selalu lebih baik. nah ini ukuran-ukuran kardusnya ya dari jumbo nomor 2, 3, 4 dan nomor 5 jadi ini bisa untuk pengiriman barang uang, bisa juga buat belanja di dalamnya juga ada belanja tuken tiket semuanya ada guys nah, kalau untuk tahu harga-harganya Hmm. Ini harga-harganya ya Jadi dimana kita posisinya di daerah Taipei Toyen Yen, Sinchu, Harganya seperti ini Dari ukuran jumbo sampai terkecil Dan ini bagian yang mioli, Litaichung, Changhua, Tainan, Chiai, Kaushung Harganya juga gini ya Perbedaannya Nah guys